Baik, teman-teman bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma warahmatullahi wabarakatuh Muhammad. lagi dengan salam sadiri di sini Jaya. Semoga kita semua tetap dalam iman Ahmad dan iman Allah Subhanahu wa taala. sempat kali ini kami di Lalkam Jaya akan memaparkan bagaimana menghitung nilai resistor ini. Ya. ya resistor ini juga menggunakan avometer uh, analog ini. Oke okay, ya. Setelahnya, menggunakan avometer digital seperti ini uh, nilainya bisa langsung kelihatan teman-teman cuma uh, alangkah baiknya kita juga perlu me mengetahui tata cara menggunakan avometer analog ini oke okay. pertama-tama kita harus mengenali dulu avometer analog kita teman-teman ya untuk avometer analog uh, bagian yang untuk mengukur uh, hambatan atau resistor ya adalah yang ada uh, simbolnya ohm seperti ini. Ya, simbol atau lambang satuan dari resistor itu ohm seperti ini. Oke? Okay? Dan kita harus mengenali karakteristiknya. Ini ada kali 10.000 ohm, ada kali 1.000 ohm, ada kali 100 ohm, ada kali 10, ada kali 1 ohm. Oke? Okay? Artinya apa? Artinya ini bisa membaca dengan kelipatan sepuluh ribu seperti itu oke okay. uh, pertama-tama tentunya Knop ini kita arahkan oke okay. kemudian ya arahkan ke sepuluh ribu seperti itu uh, kemudian ya ini ya, probe merah dan hitamnya ini kita Uh, satukan dulu seperti ini. Tujuannya adalah untuk uh, kalibrasi adjustment, ya, mengenolkan. Jadi, setiap kali kita memindah selektor, kita uh, nolkan dulu. Oke, sudah nol ya? Oke, kurang ke bawah dikit. Oke, dan ingat, teman-teman, kita membacanya membaca ini harus tegak lurus. Ini kamera, saya usahakan tegak lurus dengan e, layarnya ini seperti itu, dengan e, jarumnya ini. Begitulah cara membaca e, yang analog seperti itu. Dan nilai yang kita lihat itu yang atas ini yang ada tanda ohm-nya dari kanan ke kiri. Beda dengan yang tegangan dan sebagainya dari kiri ke kanan. Jadi, bacanya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Oke? Sudah 0 maka kita cek dulu ini. Ya. Dan alangkah baiknya kita juga untuk belajar itu sebelum mengukur kita harus bisa membaca nilai-nilai uh, resistornya ini. Ya. Seperti itu. Seperti yang video-video sebelumnya, teman-teman. Oke, kalau saya baca di sini ini sekitar 400 ohm kurang lebih. Ya, 400 ohm, teman-teman. Kuning itu uh, 4 Kemudian coklat itu 1. Kemudian coklat lagi ketiga 10 pangkat 1. Jadi sekitar 410 ohm. Kurang lebih. Ya, sekitar 410 ohm. gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita cek. Langsung saja seperti ini. Ya, tak kelihatan ya mendekati nol karena ini kalau dikalikan 10.000 yang ini yang satu aja ini 10.000 berarti memang harus diturunkan lagi kalau diturunkan dikalibrasi lagi teman-teman Oke ini yang kali 1k atau 1000 Ohm Oke berarti setiap slide setiap uh, strip satu dua tiga ini dikalikan dengan seribu berarti ini kalau ke sini nanti seribu om kalau ke satu oke okay. nah ini kebaca sebetulnya sudah sudah berapa itu satu dua satu dua ratus dua ratus per ini dua ratus ya dua ratus dua ratus empat ratusan sekian cuma belum begitu terlihat ya kita kalibrasi lagi kita turunkan lagi Oke, kita turunkan lagi teman-teman. Oke, usahakan nol ya, karena saya agak sulit. Ini mungkin tidak bisa 100% pas seperti itu. Ya, kelihatan ya. Oke, langsung saya ukur. Oke, nah ini mendekati liu Angka 5. Angka strip tengah antara tiga dengan 5 itu adalah 4. Ya, 4. Berarti dikalikan dengan 100. Berarti 400. ratus. tengah-tengahnya itu adalah 450. Jadi, ini sekitar 440 atau 450 ohm. Oke. Okay. Agar lebih akurat lagi, kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi. Seperti itu, teman-teman. Oke turunkan lagi dan ini kalibrasi lagi Oke kita cek lagi ini kali 10 sekarang Oke kalau di kali 10 ya ini ada di, di bawahnya 40 Yang ini 30 yang ini uh, 50 yang tengah ini di sebelahnya ini 40 berarti ini 300 350 ya sekitar 3, hampir 400an lah 400 kurang 400 ohm kurang seperti itu teman-teman oke okay? jadi ini uh, nilainya sekitar 400 ohm seperti itu tadi saya bilang oke okay? begitulah cara membacanya karena uh, sesuaikan dengan pengalinya kalau pakai satu ya dikalibrasi dulu dong kal ya, di bekalikan 1 ohm berarti 1 ohm 2 ohm nih 30 ohm dan sampai di sini 200 ohm. Kita cek. Ya. Di situ menunjukkan di angka ya 200-an ya mungkin mungkin ini ya out of range ya seperti itu jadi kita pakai yang ringnya sendiri seperti itu oke ya coba ya 200 lebih teman-teman seperti itu ya hampir hampir hampir ke 400 seperti itu oke berarti ini uh, nilainya tadi sekitar 450 440an ya kalau melihat di skala kalau ingin lebih Uh, apa lebih akuratnya tentu dengan yang uh, digital oke okay? saya kembalikan lagi ke yang 10 oke okay. saya kalibrasi lagi oke okay. kalibrasi lagi sudah nol kurang lebih teman-teman sekarang saya akan mengukur yang ini, yang 10K. Oke, okay. kalau dari perhitungannya, ya dari perhitungannya ini 10K. Coklat hitam oranye, 1,010 bakat 3, 10K, 10.000 ohm. Kita ini sudah dikalibrasi, kita cek lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. 10k ya, pas ya. 10k, pas lebih sedikit ya. Oke, kurang lebih 10k. Bagaimana kalau kita pakai yang 1k? Kalibrasi lagi. Pakai yang pengalinya 1k. Ini harus dikalibrasi lagi. Oke. Eh. yang 1k. Oke. Okay. Kita cek. Oke. Okay. Mendekati yang 10k. Ini ya, ini kan kali 1, 1k eh atau 1000 dikali 10 10.000. Berarti ini uh, harus diam ya. Ya, sekitar 90 sekian ya, 90.000 ohm. Oke, okay, bagaimana kalau 100? Apakah di sini? Oke, okay, cek lagi, teman-teman. Ya, caranya harus kalibrasinya harus pas ya. Ini kemungkinan akan di ini kan kali 100, kemungkinan akan di sini. Akan di 100 itu. 100 kali 100 kan 10. Eh, 10.000 maksud saya. Oke. Okay, ini di antara 100 ya. Di antara 100 dengan 50. Jadi 90-an ya, 90-an. 90 puluh dikali seratus, berarti ya. ya Anggaplah seratus, seratus kali sepuluh ribu. Berarti ini sembilan ribu, kurang lebih. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya, jadi gampang sekali ya. Membacanya ini membaca nilai dari resistor menggunakan avometer analog. Oke, teman-teman, terima kasih.